Teman-teman, kakak dapat kepiting nih. Lihat nih, ada cepitnya. Kakak dapat kepiting kuning. Kepitingnya warna kuning. Ada juga orange Kakak masukin ke wadah aja ya. Ayo, lanjut lagi mencari mainannya bersama kakak. Mana nih mainan yang banyak di sini? Hari ini kakak mencari mainan apabila teman-teman melihat kasih tau kakak ya wah kita dapat dua nih teman-teman lihat nih kakak dapat penyu nih ini penyu yang sering di tengah laut itu loh teman-teman warnanya ini warna apa teman-teman ini sepertinya warna biru gelap nih teman-teman ya mungkin seperti itu masukin ke wadah aja dan yang satunya lagi kah kita dapat kepiting lagi nih teman-teman kita hari ini dapat kepitingnya warna hitam masukin ke wadah aja ya lihat nih kita sudah dapat tiga mainannya lanjut berburu lagi mana lagi ya? Wow, wow wow wow wow kita dapat lobster nih. wadidau mantul-mantul nih, masukin ke wadah aja. kita berburu lagi, lihat nih kita sudah dapat empat. yo kita berburu lagi. oh teman-teman lihat tuh kakak dapat ikan hias kuning nih masukin ke wadah aja ya dan kita dapat ikan pari lagi nih mantul-mantul kan teman-teman lihat nih kita sudah dapat lumayan Wah wow dapat lagi teman-teman lihat nih kita dapat ikan hiu nih masukin ke wadah dan yang ini lumba-lumba biru nih teman-teman angkat ke wadah juga ada ikan hias lagi nih dan yang terakhir kita dapat bintang laut ini mantul-mantul kan lihat nih mainan kakak sudah lumayan banyak berburunya harus semangat supaya kita dapatnya yang lebih banyak mantul-mantul kan tuh dapat lagi dapat ikan pari kita wow ternyata di sini banyak mainan nih lihat nih dapat ikan hias lagi warna orange dan yang ini wah dapat lobster lagi kita Lihat nih lobsternya. Kakak masukin ke wadah aja ya. Mantul. Mantap banget nih mainannya. Aduh. Tuh, ada yang kedapat lagi nih. Kita lebih dekat lagi. Wah, ternyata kita dapat gurita orange nih teman-teman. Kakak masukin ke wadah aja ya. Lihat nih mainan kakak. Mantulkan